Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul True and False Monkey King Film ini menceritakan tentang Sun Wukong yang bertarung dengan kembarannya sendiri Di awal film ini kita diperlihatkan seorang siluman yang sangat jakti Bernama Ratu Merak Dia dan para anak buahnya menimbulkan banyak sekali kekacauan di muka bumi Dan untuk menghentikannya, para dewa dibantu oleh Buddha menahan Ratu Merak di Gunung Dewa Serta mengutus Biksu Tong dan para muridnya untuk menjalankan misi pergi ke barat Mencari kitab suci dengan membawa Tokat Cincin. Bila tongkat tersebut sampai di Gunung Roh, maka siluman akan musnah dan manusia akan terselamatkan. Tapi para siluman tidak tinggal diam, mereka berusaha merebut tongkat itu dari Biksu Tong. Dan demi melindungi tongkat tersebut, Wukong terpaksa harus membunuh banyak siluman. suatu hari saat Sun Wukong telah selesai menghabisi beberapa siluman yang hendak merebut tongkat sembilan cincin datanglah seorang siluman bernama liwer dia menghampiri siluman lain yang bernama Ziteng yang sedang sekarat dan demi menyelamatkan rekannya tersebut liwer membawa Ziteng menemui Ratu Merak yang berada di Gunung Dewa dengan menggunakan rakit melewati ganasnya badai serta juga ombak ketika dia bertemu dengan Ratu Merak liwer menyampaikan maksud dan tujuannya bila dia bersedia membuang semua ingatannya dan diubah menjadi seperti Sun Wukong, baik itu rupa maupun ingatannya untuk menyamar sebagai Sun Wukong, dan kemudian merebut tongkat sembilan cincin yang berada di tangan Big Sutong. Maka, Ratu Merah bersedia menyelamatkan si Teng, yang hampir mati. "Liu, you, you, Sun Wukong you, you, you, you, Liar dengan berat hati menerima syarat dari Ratu Merak asal si Tang bisa diselamatkan tapi sebelum dia membuang semua ingatannya Liar meletakkan sebuah boneka kayu di genggaman tangan si Tang dan setelah itu Liar pun diubah oleh Ratu Merak menjadi Sun Wukong Xin berpindah pada Wukong asli dan kawan-kawannya setelah melanjutkan perjalanan mereka semua tiba di sebuah perkampungan perkampungan ini ternyata semua penduduknya adalah perampok Biksu Sutong yang saat itu mendapat tugas untuk meminta sedekah kepada para warga desa tidak sengaja menabrak seseorang yang ternyata dia adalah kepala desa di desa tersebut. Kemudian, sang kepala desa pun mengetahui kalau orang ini adalah Biksu Tong. Merasa sangat bahagia, dia memanggil seluruh warga desa dan memerintahkan mereka untuk membuat perayaan atas kedatangan dari Biksu Tong. Di tengah perayaan tersebut, kepala desa tidak sengaja menjatuhkan kampak yang disembunyikan di balik bajunya. Hal ini membuat Hukong dan kawan-kawannya menjadi waspada. Akhirnya, kepala desa mengungkapkan pada Biksu Tong bahwa mereka dibaksa oleh seorang siluman untuk mengambil tongkat sembilan cincin yang dibawa oleh Biksu Tong. Bila tidak, mereka semua akan dibunuh. Tapi Biksu Tong tetap tidak bisa menyerahkan tongkat ini. Dan akhirnya terjadilah keributan. Tapi di sini Wukong, Patkai, dan Wucing dengan mudah mengalahkan para warga desa. Di tengah keributan tersebut muncullah dua orang siluman, yaitu Tang dan kakaknya. Saat tongkat sembilan cincin ini berhasil direbut, Wukong berhasil merebutnya kembali dan mampu memojokkan siluman tersebut. Tapi kali ini Wukong mengampuni Tang dan tidak membunuhnya. Setelah itu muncullah kabut asap yang sangat tebal. Wukong merasakan firasat yang buruk, kemudian memerintahkan Patkai dan juga Wucing untuk membawa guru mereka ke tempat yang aman. Sesaat kemudian, Wukong kaget melihat kemunculan dari seorang siluman yang sangat-sangat mirip dirinya. Dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Sehingga Wukong berhasil mengalahkan Liwer dan membuat Liwer tak sadarkan diri. Saat Liwer sadar, dia sudah berada di sebuah tempat. Liwer masih merasa kalau dia adalah Sun Wukong yang asli. Dia pun keluar dari ruangan itu dan alangkah terkejut saat para siluman lainnya mengira kalau Liwer ini adalah Sun Wukong yang asli. Dan langsung menyerangnya secara membabi buta. Untungnya si Tuo yang merupakan ketua dari kelompok siluman tersebut tiba di lokasi tersebut dan menjelaskan bahwa itu adalah liwer yang dirubah oleh ratu merak menjadi mirip seperti Sun Wukong. Situo juga yang telah menyelamatkan liwer Saat ia jatuh karena kalah melawan Sun Wukong Tetapi di sini, liwer menyangkal perkataan Situo Dia masih menganggap kalau dirinya adalah Sun Wukong yang asli Siteng juga baru menyadari kalau Siluman yang ada di hadapannya ini adalah liwer Hanya Siteng dan Situo yang menyadari identitas liwer yang asli Situo juga kembali mengingatkan pada Liewer Tentang apa tujuan Ratu Merak merubah dirinya menjadi mirip seperti Sun Wukong Yaitu untuk merebut tongkat sembilan cincin Dan menyelamatkan klan Siluman tapi Liwer masih bersikeras kalau dia adalah Sun Wukong yang asli. Malah menyarankan situ dan para siluman lain untuk tidak lagi berusaha merebut tongkat 9 cincin. Liwer pun pergi dari tempat tersebut. Saat tiba di tengah hutan, Liwer diserang oleh seorang siluman yang ternyata itu adalah kakak dari Siteng. Kemudian Siteng pun muncul untuk menyelamatkan Liwer. Setelah menahan kakaknya, Siteng pun membawa Liwer pergi dari tempat tersebut. Di malam harinya, Siteng merawat Liwer serta mencoba mengingatkan tentang masa lalunya dan siapa dia sebenarnya. Tapi upaya dari siteng tersebut sia-sia. Liwar tetap menganggap bahwa dia adalah Sun Wukong yang asli dan menganggap bahwa Sun Wukong yang bersama dengan Big Tong adalah tiruan. Keesokan harinya kepala desa yang sebelumnya menyerang pergi ke tempat Situo untuk meminta maaf karena gagal mengambil tongkat tersebut. Ternyata siluman yang memerintahkan para warga desa adalah Situo. Kemudian anak buah Situo langsung membunuh kepala desa tersebut. Situo juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penduduk desa. Oh. Sementara itu, di istana langit, Kaisar Langit mengetahui kalau Ratu Merak telah merubah salah seorang siluman menjadi seperti Sun Wukong. Ia pun akhirnya memerintahkan salah satu tentara terkuat yang bernama Yang Xiang untuk menangkap siluman itu. Kaisar Langit juga memperingatkan Yang Xiang agar tidak gegabah karena jika Wukong dan Liwer bertemu, akan sulit untuk membedakan mereka berdua. Yang Xiang lalu mendatangi tempat Situo dan menanyakan di mana keberadaan Liwer yang telah diubah menjadi seperti Wukong. Tapi Situo tidak mau berbicara. Akhirnya Yang Jiang pun menyerang Situa dan para anak buahnya. <San> Sin berpindah pada Siteng dan Liwer yang datang ke suatu tempat Ternyata itu adalah kediaman dari dewa abadi Liwer meminta padanya mengeluarkan tungku api dewa Agar dirinya bisa kembali membentuk tubuh api bajanya Liwer mengetahui tentang kekuatan tubuh baja karena dia mengetahui seluruh ingatan dari Wukong Saat tungku api dewa itu sudah muncul, ia pun masuk ke dalam tungku tersebut Dan kemudian berhasil menerima api dewanya Liwer akhirnya keluar dan kali ini ia pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya Dengan tubuh bacanya, liwan langsung pergi meninggalkan Si Tang dan menuju tempat Wukong. Setibanya Liuer di sana langsung menyerang Wukong. Dan di tengah pertarungan tersebut, Bucing dan Patkai pun datang. Tak lama berselang, Ziteng juga datang ke tempat tersebut. Mereka pun menghentikan pertarungan Liuer dan Wukong. Mereka sama-sama meyakinkan Biksu Tong bahwa ialah Wukong yang asli. Untuk mengetahui Wukong yang asli, Biksu Tong membacakan mantra pengekang. Tetapi mereka berdua sama-sama merasakan sakitnya. Akhirnya, Biksu Tong mengajak mereka semua pergi ke puncak Gunung Nisang. Biksu Tong mengatakan, di sana kita semua akan tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Sesamanya mereka di tepian puncak misang, Liuer berkata pada Biksu Tong, bahwa perjalanan menuju puncak sangat berbahaya dan meminta kucing dan juga Batkai tetap menunggu di bawah dan menjaga Big Tong. <tuh> <tuh> Sementara Ziteng ikut untuk menjadi saksi mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga pun terbang menuju puncak Nizang. Di sana ada seorang pria tua bernama Nizang. Kemudian mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka bertiga kepada Nizang. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Nizang langsung mendorong Liwar dan Wukong ke dalam jurang. Saat mereka sudah berada di jurang, seekor makhluk bernama Diting langsung menyerang mereka berdua. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Diting dan membawanya kepada Nizang. Ternyata Diting adalah peliharaan Nizang yang akan mengungkapkan siapa wukong yang asli dan wukong yang palsu. <SILENGALAN> tetapi di sini Diting hanya mau mengungkapkan pada orang yang dia kehendaki dan dan diantara orang-orang itu dia memilih Ziting. Nizang pun memerintahkan Liuer dan Wukong untuk pergi duluan. Di sisi lain Situo pergi ke Gunung Dewa untuk menemui Ratu Merak, Di sana Situo mengatakan kalau Liuer dan Wukong telah pergi ke puncak Gunung Nizang dan pastinya rencana mereka akan gagal karena Diting pasti akan mengetahui siapa Wukong yang asli. Ratu Merak pun memberikan tongkat pusaka kepada Situo untuk merebut tongkat sembilan cincin dari tangan Biksu Tong. Jadi, di sisi lain, liwer, wukong, dan ziteng kembali dari puncak nisang untuk melancarkan rencananya. Ziteng berbohong kepada Big Tong Kalau lah sebenarnya adalah wukong yang asli. Wukong pun tidak terima kalau dia disebut sebagai tiruan, tapi saat dia lengah, yang ziang langsung menangkap wukong menggunakan tali pengakang. Ternyata yang ziang sudah cukup lama mengamati mereka semua, dan langsung menangkap liwer saat dia tahu mana wukong yang asli. <tuh -tuh> Tidak! Akhirnya, dia membawa Wukong ke Istana Langit untuk dihukum, sedangkan Biksu Tong, Wucing, dan Patkai sama sekali tidak menyadari kalau yang bersama mereka adalah Liwer. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju barat. Di sini, Liwer mengira kalau Ziteng benar-benar menganggap kalau dirinya adalah Wukong. Dengan dalih merayakan keberhasilan atas pengungkapan Wukong yang asli, Ziteng mengajak mereka semua untuk meminum arak. Dan saat semua mabuk, Ziteng pun pergi membawa tongkat 9 cincin. Saat Liwer sadar, dia kaget melihat tongkat sembilan cincin telah menghilang Bersama dengan si Teng. Liwer akhirnya mengejar si Teng Dan saat sudah berhasil menyusul, Liwer mintanya untuk mengembalikan tongkat tersebut Tapi si Teng menolaknya Akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua Tanpa sengaja, Liwer malah membunuh si Teng. Dengan perasaan menyesal dan dialiri air mata Liwer pun memeluk tubuh si Teng yang mulai menghilang Dan hanya menyisakan boneka kayu yang dulu pernah dia berikan pada na si Tank. Liwer akhirnya membawa kembali tongkat sembilan cincin kepada Biksu Tong. Tetapi tiba-tiba datang si Tuo dan anak buahnya untuk merebut tongkat tersebut dengan menggunakan pusaka yang diberikan oleh Ratu Merak. Si Tuo berhasil mengalahkan Liwer dan membuatnya kembali ke wujud aslinya. Disinilah Biksu Tong dan kedua muridnya baru tahu bahwa selama ini Wukong yang bersama mereka adalah Wukong yang palsu. Demi menyelamatkan nyawa Liwer yang hampir dibunuh oleh si Tuo, Biksu Tong pun memberikan tongkat sembilan cincin itu pada si Tuo. Si Tua pun membawa tongkat tersebut ke Gunung Roh. Si Tua berniat menghancurkan gunung dan menyerap kekuatan dari tongkat sembilan cincin tersebut. Setelah berhasil menyerap tongkat sembilan cincin tersebut, Situa menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Kemudian dia terbang menuju tiang langit untuk membalas perlakuan dari Yang Siang. Pertarungan pun terjadi. Saat Yang Xiang hampir kalah, muncullah Lewer dengan wujud keranya membantu Yang Siang. Tapi untuk kedua kalinya dia tidak mampu menandingi Situo, bahkan menerima pukulan keras dari Situo. Di saat itulah yang siang meneriakkan nama Wukong dan akhirnya tali yang mengikat Sun Wukong terlepas. Ternyata teriakan tersebut adalah mantra untuk melepaskan ikatan tali pengekang dari Sun Wukong. Sun Wukong pun langsung terbang menyelamatkan Liuer saat itu. Dan saat mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi Situo, Liuer dan Sun Wukong berhasil mengalahkan Situo seketika itu pula. kekuatan tongkat 9 cincin yang sudah diserap kembali ke tongkat tersebut. Akhirnya dengan kekuatan tongkat 9 cincin yang sudah berada di gunung, membuat semua siluman yang berada di dunia ini musnah dan tak terkecuali Liwer. Tapi sebelum ia menghilang, dia berkata bahwa bila dia bereinkarnasi nanti di kehidupan selanjutnya, Liwer ingin bertarung lagi dengan Sun Wukong ratus tahun kemudian, Liwar telah bereinkarnasi menjadi seorang manusia. Dia tidak sengaja bertubrukan dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah reinkarnasi daripada si Teng. Gadis ini menjatuhkan sebuah ukiran kayu yang sama persis seperti yang dulu pernah dia berikan pada si Teng. Ia pun mengejar wanita tersebut. Ketika tiba di rumah wanita tersebut, ternyata dia melihat pemandangan yang sangat kurang mengelakkan. Ternyata gadis tersebut sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri. Dia pun akhirnya menaruh ukiran kayu tersebut di depan rumahnya Dan film pun berakhir Tamat